Kota Tangerang. Keluaran program ini adalah adanya inovasi teknologi aquaponik, kolam bioplas, feeder pakan ikan otomatis, dan pembangkit listrik tenaga surya yang bisa beroperasi dengan baik.